Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Nah, sebelum kita mulai materinya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabbah. Wa bil Islamidinana wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasula Rabbizidni warzuqni fahma Amin ya rabbal alamin Kemarin kita sudah mempelajari apa itu qalqalah kol Iya, benar sekali. Kolkolah artinya memantul. Huruf kolkolah ada lima, yaitu dal, po, kof, ba, jim. Anak-anak, kolkolah dibagi menjadi dua. Yang pertama, kolkolah suhroh, dan yang kedua kolkola kubro. Nah sekarang ustazah akan jelaskan perbedaan kolkola Suro dan kolkola kubro. Yang pertama kolkola suhro. Yaitu jika huruf lima tadi. Dal, po, kof, ba. Jim mati di tengah lafat. Contohnya, baris nomor satu. Semarodadana Huas filin sampingnya. Yadahulu nafidinilah baris nomor dua wa yu tahhirakum tahhirah sampingnya fa minhum mayyam baris nomor tiga lagi seliwaku antihak riba sampingnya iqra warab bukal akram Nah, untuk yang kedua kol kubro akan Ustazah jelaskan di pertemuan selanjutnya. Tugas hari ini yaitu, anak-anak silakan dibaca kitab tajwid halaman 22 baris nomor 1 sampai 3. Kemudian audionya nanti dikirim ke Ustazah Eka, jangan sampai lupa ya. Ustazah tunggu tugas kalian. Baik, terima kasih. Dari sini kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik Asyhadu an la ilaha illallah anta astawfiruka wa atubu ilaik Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh